Sementara itu, Saudara, pada Sabtu kemarin tanggal 13 Agustus 2022, masyarakat perwakilan lima wilayah distrik Kuelam II, Seradala, Bomela, Langda, dan Suntamon menyerahkan pelepasan tanah adat 8 kali 7 km dari distrik Seradala kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk calon Kabupaten Yahukimo Timur di Seradala. Masyarakat perwakilan dari lima wilayah distrik, Kuelandua, Seradala, Bomela, Langda, Suntamon, serahkan pelepasan tanah adat 8x7 km persegi dari distrik Seradala. Kepada pemerintah Kabupaten Yaukimu, secara simbolis disaksikan pemerintah dan masyarakat dari lima distrik calon ibu kota Yaukimu Timur Seradala. Mengawali kegiatan diawali ibadah singkat di GCRP Jemaat Betel dilanjutkan penanda tanganan pelepasan tanah adat dari empat perwakilan kepala suku hak wilayah tanah adat wilayah bagian timur barat utara dan selatan serta pemasangan papan nama dan penyerahan hak wilayah tanah adat kepada kepala suku kepada pemerintah kabupaten Yaukimo calon kabupaten Yaukimo Timur diakhiri doa penutup. Dari klasis Pomela Pendeta Seplon Palyawu, Ketua Tim Calon Kabupaten Yaukimu Timur Kileon Alwa Esa, menyampaikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan Distrik Seradala sebagai ibu kota Kabupaten Yaukimu Timur. Kepala Distrik Seradala Kileon Alua Esa yang juga kepala suku bersama masyarakat secara simbolis serahkan tanah seluas 8 kali 7 kilometer persegi untuk dipergunakan lokasi ibu kota Kabupaten Yahukimo Timur kita kumpulkan masyarakat dari 5 distrik Seradala, Pomela, Langda, Suntamon, Kuelam dua. Sesuai dengan kajian berdasarkan Undang-Undang 23/2014 kita sudah melakukan kajian ibu kota tepatnya di sini di Seradala sini. dengan demikian. Hari ini kepala suku bersama masyarakat di sini mereka sudah serahkan tanah seluas 8 kali 7 km persegi dan tanahnya di belakang ini di belakang Bapak Nama ini akan kita pergunakan ke depan sebagai lokasi ibu kota Kabupaten Jayoki Timur. Sekretaris Tim Yaukimo Timur, Lugius Malyo, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait administrasi pelepasan tanah adat sebagai tempat atau pusat peletakan ibu kota kabupaten untuk selanjutnya tim dan pemerintah daerah untuk menggunakan Kabupaten Yaukimo Timur perjuangkan keinginan masyarakat. Menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di antaranya salah satu administrasinya yaitu pelepasan tanah adat sebagai tempat pusat peletakan ibukota Ibu kabupaten secara resmi sudah serahkan kepada kami tim dan kepada pemerintah terutama pemerintah kabupaten untuk mempergunakan sebagai salah satu tempat untuk mempergunakan sebagai kabupaten Yagumo Timur. Oleh karena itu masyarakat di sini kami sudah ambil anak-anak sudah kita sudah ambil jadi binam binam, kami akan jalan bergerak terus dan kepada pihak-pihak yang tidak ingin ada top, saya sampaikan kami di sini butuh.